Bismillahirrahmanirrahim Allah rahman rahim masih dalam kitab taklim atau alim selanjutnya wasdara ishalmun yusuf kala membelinya yang itu lama sangatlah hal jadi isham bin Yusuf itu membeli pena aja itu sampai harganya satu dinar Dinar itu sekarang di Sekitar Berapa juta gitu. Untuk Menulis sesuatu yang dia dengarkan Ketika itu jodh dia, dia beli Alat peralatan Untuk belajar, untuk ngaji Sungguh-sungguh kalau -sungguh, harganya mahal dibeli Untuk Allah, supaya bisa Menuliskan semua yang dia dengarkan. Jadi kalau untuk beli kitab, beli buku ya, ya, itu untuk menulis itu berapa dan itu bagus. Tetapi ya, kalau belinya untuk yang lain-lainnya mungkin lebih baik tidak usah. Ya. Kalau kenapa begitu deva masih mau kasir mau karena umur itu pendek sedangkan ilmu itu masih banyak yang perlu dipelajari yang belum dipelajari itu masih banyak nah sementara ilmu uh, umur kita itu sangat sangat pendek, maka makanya sebanyak-banyaknya bisa kita itu mencari ilmu walaupun kita banyak pun umur kita itu tidak nyucupi gak makanya ya, harus sungguh-sungguh Kemudian ayat dari Allah yang mengajarkan wassalam oleh tamingmu Allah yang meliwat kholwat, hendaklah pelajar orang yang mencari ilmu itu tidak menyia waktu, jangannya detik-detiknya, bahkan itu. Kemudian dia memanfaatkan waktu malam, waktu kholwat, kholwat itu sendirian, untuk apa? Untuk bela belajar. Jadi malamnya itu untuk belajar khulwahnya itu untuk belajar supaya tambah hari tambah banyak tambah malam tambah banyak ilmu yang diketahui nah dikatakan dari Syah Yahya mengatakan, Mu Mu'ad Allah lukawirun wala taqsurhu di malami waktu malam itu sangat panjang maka kamu jangan memendekkannya dengan hanya tidur saja Waktu malah ini panjang, terus akhirnya kok cuma tidur saja Tidak digunakan untuk mencari ilmu, ya maka rugi Bukul-bukul, wa itu mudi unfa'latu di bi'athami Waktu siang itu sangat terang benderang Maka jangan kamu kotori dengan maksiat-maksiatmu Jadi orang, kalau siang itu kan orang semua kelihatan maka kelihatan itu jangan sampai dia mau berbuat masih masih ya orang misalnya siang-siang minum-minuman keras juga kelihatan orang orang siang-siang pada judi nyabung ayam ya, atau beli nomor siang-siang begitu ini namanya mengotori siang itu perbuatan dosa. Dari ayatannya, wa